Nabi Musa itu top topnya nabi termasuk Ulil Asmi. Corak klasmen nomor telu bar Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Syaiful Asmi. Corak klasmen itu nomor telu. Sepapan atas. Nabi Musa pas badai istisqoh. Ceritanya, wan tentang isya neng kita bulbud diwasimak. Lafat-lafat sing diomong wong sufi sing gak kena ditiru tapi songkos sauk. Saukku berontoh. Walhasil Nabi Musa istisqoh gak muandi, gak matera muandi. Nabi Musa kan ngomaton iku lah tiang budrek. Ya Allah, kenapa doa saya tidak mandi terus cari pangeran, ya mereka sebagian sengmelok istisko itu, uangnya tukang adu itu, jadi rata-rungok nodungan nih. Jadi Nabi Musa, Ya Allah, tunjukkan siapa dia akan saya keluarkan dari jama istisko, ya Musa aku ngaramno nongkrasan itu, dia rata-tudon, wae seneng waduh, <laughs> aku itu ngaramno adu-adu, ya ngaramno adu -adu, nongkrasan ini, mulanya rata-tudon. Gak ya terus putih, nih, berarti gak mandi terus. Ya orang mandi sah. Oh, nene, sayangnya. Petui kau laku jenge barah barahiku. Ina huyut hikuni fil yomi salah samar. Barahiku kau laku tiap hari gue naku pentol. Sangking lucu nebar. Ya orang malah istilah kabar. Lawangis panti. Kueku Nabiku, dia ini Waliku. Mesti nak ketemu pada kenali. Di kuele i birang-birang akhirnya -akhir ketemu. Barahku seneng nene melaku melaku. Dia ya, jarang ketukan, wongnya mau kah melakukan ya, istra jelas. Barang onok nur ning barah, Nabi Musa ngerti akhirnya. Anta barah, yo ya, yo ya, sa kalimuah. Kue, kue, kue Musa kalimuah yo ya, aja. Aku tuh konkon pengiran nado iguwe, lawa nopo. Wigi dunyo sekurang banyu nginegin sekudu istiskok, kudu solat istis istiskok. Gak gelamjak solan. Pembuatan boron solan. Laki nopo kulo. Iya, jari pengiran aku kan jaluk dongo kue. Dengan anda nggak tandau jodoh itu, tanah jodoh itu, hak Tapi kalau buatin berdoa nih, kitab ini penjelasan ini ada di beberapa kitab. Dengan anda nggak Ya Allah, apakah hujan sudah tidak nurut sama Engkau sehingga tidak mau hujan? Nopo jinan kuatir bangkrut, kerut nganti hutan yang buk kekang. Barang rapi penting bukengkang. Nopo maksiate jeneng maksiate nak pertimbangan jenengan jeneng orang-orang itu maksiat. Lu maksiate mereka juga tidak nurut di jenengan bernoram pun. Barang rapi penting. Mereka maksiat gak mau jenengan kok, jenengan pertimbang. Benar ampun, hutan barang sepele, benar ampun. Langsung hutan, biasa. Orang tua orang sekolah nangis, Yesus ngono toh, papa ngomong hutan, tapi syaratnya wujudin, wujudin uang, sungguh isek, mbak bang. Lari Joniro aku. Mau nggak nih, tua, ya, gw cuni roa, aku, gu roa ilmu nea, gw iseku ya, gw nah, erong iseku, gw tu prosedur searean, prosedur standar, gw tu nggak mau, gw prosedur standar, apa nggak nih yang tengis, gw pertama dong nggak nih buka emon, ya, ya Allah, leseha, damin, fihalika, model paceklik nggak nih, ndak perilaku yang saya kenali dari engkau, jadi kamane model memberi sanksi siki ini, ndak perilaku yang saya kenal dari engkau, Napa mau panjen utan, nggak nurut jenengan, nggak tiraklim utan apa maksiatnya mereka menjadi problem bagi jenengan? maksiatnya mereka itu tidak penting bagi jenengan orang sepertinya maksiat, jenengan tetap pangeran. ya tidak masalah iso pangeran pengirahan digoleng no, presiden itu sakit kan? jenengan tetap pahaman sebagai pangeran. orang maksiat tetap apa? ada goleng, menggolengkan oh itu terus Nabi Musawi sempat berada di atas, dianggap dianggap itu kurang ajar. Cuma kok acara ini, bareng badi Tio Tos, pangeran ya Musa, innahu yudhikuni, fil salah samarot, ya Musa, kecuk kuman Jotos per, aku seneng di ini yang berkeungunung nih ku, berkongong aneh sing ngawur ri dan ini kita ndak pernah tanggulani uang raus sok wali, kadang gue sholat, nanti satu serokaat ape itu donga wudus se ati ditotos se paringu lagi donga penbus tajam. apa pangeran se ekstrim polisi siga gak butuh napa prosedur. Umar atau donga juk hidayah tapi bawah diparingi hidayah. Namperran ngerasa ngeresak gak donga donganan. Umar tahu itu donga untuk hidayah. Omdek ne kafir preman. Ini pangeran ngeresak non. Masalahnya Umar diduga nabi. Labu lah apa diduga nabi. Abuja lah. Ini pangeran singroh. Musan pengvido jotos tiang di salano pengiran sing kedua nu wanten tiang pedagang surujdabah tadi nopo bicara saniki pelana nopo sing tigo makai jaran nopo bicara berikutnya? pelana gitu okay. pokai pakai jaran aksesoris nopo jaran joshak sepatu nesa lu itu jadi waline pengiran megelak wirisan nyetan ya allah kalau engkau mau pergi dan butuh kuda pesan tengkuloh nanti pelananya tak bikin terbaik. Nak jiran berdiri lugo tak siap nus patu ini. Bodoh ini bayun. Apa yang harus saya lakukan? Cang kamu pangeran urabu tolu, urabu tolu pak. <laughs> ini cerita di kitab Alminanul Kubro. Jazakallah subhanahuwataala. Saajojo tos. Dia ini carane seneng aku yes muniiku barno rauws. Mucarane seneng aku yes muniiku. Artinya dia juga tidak pernah bayangkan Tuhan naik kuda juga tidak pernah bayangkan Tuhan kayak makhluk. Tapi dia punya ungkapan bahasa seperti itu. Sebetulnya kita juga sering kriminal, wong-wong ya, khusus sering kriminal. Aku berjuang demi agama, nulungi agama Allah tenan. Misalnya wong ngagogo hukum matematika, nge wong aku, aku si butuh pertolongan. Eh, doa ya kan? Umbo -um, seneng pangeran ngagogo mafhum kriminal kabes yang tahu sodako sodako. Mereka alasannya cari nulungi agama nih Allah. Memangnya Allah lemah sampai butuh bantu nulungi. Memangnya Allah presiden butuh ditulungi Partai Nova politik. Sama kan ada menghina Tuhan kan, tapi uangmu nih nulungi Allah nih ate sen, seneng yowes raunak, raunak mafumi, bahasa ni uang seneng rausah hisap, bahasa ni uang seneng rausah dilogika, pokoknya ngonekung ungkapan, seneng, faham sih kalau pakai teteang angel lagi, gitu. mulanai sampan rausah lah ngukumi uang nio bareng urausah, lalu cukai Imam Saroni ke. Gitu. Bagaimana sampai sholat Qobliya, sholat saja, sampai witir-witir, sampai dala'il-dala'il wa'is lakon lakon ini Rasa apa-apa, ya dia yuk ratau sholat Qobliya Ilmu sepiro Para kembik pangeran ke sepiro Banyak ulama yang tidak sholat Qobliya padahal mencintai Tuhan Hanya inginnya masyarakat sing awam kayak bakul, tani, tukang supir, tukang kernet Misalnya supir pis, dinteni penumpang, terus Qobliya si, Bariku duhur, bariku batiawalah. <tuh> Tapi berhubung fardhu tok selesai kan? Nah Ini Pak tak sholat C. Si. Sholat bar, mana sholatnya cepat Pak. Karena itu orang gemuk. Soalnya kau beli a si. Padahal kau beli a duhur kesunatannya papat, batiat eh si. papat, duhure. Kesunatannya jama aje bujian, was. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Boya uangmu mikir kebutuhannya uang akeh. Kue kiai wong anggur kiai wong ngasih salam templat megawa nengiain tak kau beli aja tabah salam templat ya akeh lanak supir engkau opo kue tambah khusuk citram tabape rizkimu tabak eh lanak supir bu wong yo mikir saya ingin saling kiai jadi supir jangan-jangan yo di pendapat wah sebaiknya tak usah kau beli ya. Nggih bab wong ngru mikir mlaku jogeman gedhe ulama sak kliru-klirone ulama iku paling asfaquli ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam Oral no, wong sayang ummate nabi koyo ulama dadi duwe perilaku yang paling awam wis dipritungno Kulo iki eling bapak riyen bapakku sepun nih sarongan kau santok melakun, nginteni 3 kilo nggih dolani wong ngra jelas nggih lampah kedunan mlampah karo sandal nggih mlaku nggih mlaku iki tiyang bedhe temuti iki lho delok dunyo Tentunya aku itu loh ya, aku nanti mati, ngeramati mati. Supaya <laughs> <tuk -tuk> malaikat Israilu bayang, ya itu bayar mati kok ramati mati. Ya akhirnya orang kuei ternyata dunia umur demi mati. Ya akhirnya aku malah rawani mati, gue malah lucu meneng. Aku nanti mati kok malah kuei mati. Putih nilah tetap mati. Jadi banyak ulama punya cara tertentu orang diingatkan mati lagi, orang diingatkan. Nak duit kurang penting, ngerti tak kau yang Berarti jadi lo nggak tak enak duit aja bingung nggak mau nanya rumah di duit jadi nak keluar duit malah bingung wae malah keliru eh aku nanti duit udah bingung rp, aku pengen belanja atau a duit rp, aku pengen popok <gulitulah> seneng guyon bapak gula nggak tiba badai kamu duduk adeguyan jadi ini pengertian dia jenengan jadi neng ekya oh kita bersimak wal wujudi wujudi itu ada rasa kecintaan pada Tuhan saking cintanya itu ndak punya bahasa akhirnya awuran awuran tapi ngawur songkok banget seneng.